Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Ada sebuah kabar dari Indonesia, ya. Kita simak aja Di laman akun Instagram, pribadi Indosiar mengunggah sebuah postingan info Soal acara Kids World 2022 Karena batas voting persahabat ya ditutup dua hari lagi Yuk sudah mepet, jangan sampai lengah buktikan kekompakan kita untuk memvoting artis kesayangan kita sekarang juga mercedes ya Yuk buktikan kekompakan dan kesulitan Leslar Lovers Perhatikan juga di sebuah kalimat info lewat caption yang dituliskan oleh akun Indosiar Jangan lupa dukung terus artis favorit kalian di Kiss World 2022 ya Caranya gampang banget Kalian bisa langsung like postingan nominasi artis kesayangan kamu Jangan sampai ketinggalan Vote tinggal dua hari lagi itu persahabat ya Mudah-mudahan Lesti, Bilar dan BBL Memborong banyak piala penghargaan Di kolom komentar pun banyak sekali tanggapan Banyak respon yang diberikan Ya ini dari akun Instagram Sinta Leslar Saudi Mengatakan Bismillah Leslar borong piala Semangat Amin Sama-sama kita doakan persahabat ya Dan tentu kita juga harus mendukung dengan cara memvoting di aplikasi video dan like di laman akun Instagram Indosiar, postingan foto idola kesayangan kita. Yuk, mudah-mudahan dukungan kita semakin solid mendukung yang terbaik untuk Bunda Lesti, Papa Pilar, dan Baby L. Berikutnya, para sahabat kita lihat juga nih ada gambar dari Hip 500, para sahabat ini mengabarkan soal Papa Rizky Bilar yang bertemu persahabat ya dengan Rizky Ridho di lapangan saat bermain sepak bola Perhatikan di sebuah kalimat Sebenarnya kalau Canggung sih enggak Hubungan baik aja mungkin kemarin bertenggur sapanya di sosial media Sekarang akhirnya ketemu berbaur sih enak komunikasinya Rizky dia persahabat ya ini saat bertemu dengan Rizky Bilat dan disimak juga di sebuah kalimat caption yang dituliskan di postingan ini Rizky Bilar akur saat bertemu dengan Rizky D.A Mantan kekasih Lesti Kejora dalam kajian musyawarah Pertama kita memang belum pernah ketemu Dan sekarang kita pertama kali ketemu ungkap Rizky Bilar Apa komentar Sohib tuh bersahabat ya Dan Alhamdulillah Tentunya hubungan mereka memang baik-baik saja hanya netizen di luar sana yang barbar -bar sih para sahabat ya kita doakan saja mudah-mudahan silaturahmi ini tetap terjaga dengan baik mudah-mudahan saja para sahabat ya doa dan dukungan juga semakin banyak untuk papa Bilar dan bunda lesti di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan dari para sahabat yakni dari akun Instagram Hindari yang tiga mengatakan di kolom komentar, enak ya lihatnya adem, semoga selalu begitu. Amin, dan kita lihat juga persahabatan ke komentar selanjutnya dari akun Instagram ahadutalia Mengatakan ya, Alhamdulillah silaturahmi Er Hmm, tapi anu asisten kok nganu sih, katanya persahabatan ya. Wow, tentunya kita harus berpikir positif saja kita harus selalu mendukung yang terbaik apapun yang dilakukan oleh idola kita, Lesti maupun Rizky Bilar berikutnya juga persahabat kita lihat nih Masya Allah banget ya, momen spesial ini bahagia banget di malam hari ini, Alhamdulillah kita disumbar vitamin-vitamin bahagia lewat vlog yang sangat luar biasa dari Leslar Entertainment kembali Buda Lesti Kejora dan Papa Rizky pilar. Memberikan suguhan keromantisannya. Mudah-mudahan rumah tangga idola kita ini selalu langgeng, bahagia, dan selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Amin. Ya, robbal Alamin, masya Allah banget ya. Di setiap vlog pastinya ada keromantisan yang terselip persahabat ya dari Leslar. Apalagi tentu di akhir-akhir video kita dibuat bab berabis oleh Bapak Bilar dan Bunda Lesti Digi orang. Hingga komentar pun persahabat Banyak sekali diberikan Dalam tanggapan dari Para sahabat Leslar Ya nih dari aku Siam Logui Mengatakan di kolom komentar Enak ya gimana di DLS Di peluk orang ganteng rasanya Seperti apa Duh. <tuh> Masya Allah banget Tentunya kita dibuat bahagia Oleh Idola kesayangan kita mudah-mudahan Leslar Entertainment